ya yang penting yang penting bagi ibu saya tuh nggak nggak um, mau beliau tuh nggak nggak pernah bilang ini kamu tuh um, kalau sekolah bapak saya dan ibu saya kalau sekolah ini nanti kamu akan lulus terus bekerja nggak pernah merencanakan itu jadi apa yang kau sukai kerjain itu aja jadi, apa yang sukai dikerjain aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Jaki sini di acara Mari Berkenalan Kalau belum kenal jangan menghakimi Di episode spesial banget hari ini Jaki termasuk orang yang benar-benar ngefans banget dengan beliau Entah beliau pengen disebutnya seniman, penulis lagu atau penyanyi Langsung aja kita sambut ini dia Kang Panji Halo selamat pagi Ini pagi ya pagi cuman kalau penonton mau nonton berapa aja Bebas. <laughs> selamat sekian hari, sekian selamat hari. Sekian. alhamdulillah ya senang bisa diajak ke acara perkenalan ya iya mari berkenalan mari judulnya. Berkenalan. terus aku kenalannya gimana ya sebenarnya jadi cuman pengen Jaki bakal nanya nanya ke kang panji sih tentang how to be panji sakti sekarang. Oh, lebih ke itunya yang bakal Jaki cari taunya. Boxnya sebagai penulis lagu atau sebagai pribadi yang sekarang sih. Oh, panjang tuh. Panjang panji, kita ada punya berapa SKS? Kita bebasin. Bebas. <laughs> Tidak dibatasi. <laughs> <kuh> karena apa ya uh, Konteks Mari Berkenalan ini Karena Jaki pengen Memperkenalkan ke teman-teman dan mungkin Anak muda pada zaman kapan pun nantinya mm -hmm. Bahwa banyak opsi Pilihan pekerjaan mm -hmm. Atau sumber kehidupan Di dunia industri kreatif mm -hmm. Itu makna dari Mari Berkenalan itu Oke okay. hmm. Ini kalau ini mungkin Agak setengah apa setengah isinya kayak isi kalau saya ngisi workshop hmm. eh, bikin lagu gitu ya eh, saya dari dulu tuh memang eh dulu sempat nyanyi ya waktu zaman-zaman SMA tuh sempat nyanyi sebentar sempat ngisi juga di kafe tapi akapela ya zaman dulu belum ada akapela eh, terus ternyata saya lebih suka jurusan seni rupa hmm. senang melukis senang saya memang memang suka yang yang seni seni murni gitu suka tapi dapatnya di UPI jadi oh, dicetak untuk jadi guru uh, guru waktu zaman itu belum banyak pilihan ya kalau UPI uh, hanya jadi guru belar dia uh, dulu dulu ikip ikip masih ikip dulu wow lama zaman, ya. <laughs> zaman modern sekali zaman modern sekali tapi saya masih tetap bikin lagu meskipun suka seni rupa terus masih tetap bikin lagu juga keluar dari band yang itu uh, yang akapela itu dengan Junior Arif dengan Bowo Soulmate yang sekarang soulmate. Ya, dan beberapa temen yang satu SMA gitu, semar satu Cimahi dulu. Ya, terus, saya masih tetap bikin lagu dan uh, agak, agak apa ya, agak egois gitu. Karena saya dulu nggak pernah bawain lagu orang meskipun di acara pensi. Uh, uh, uh, uh, jadi keke -ke aja, aku tuh nyanyiin lagu sendiri aja. Jadi kenapa? Alasan utamanya gitu kenapa sih? nggak mau bukan nggak mau nggak nyaman bawain lagu orang uh, pertama saya susah hafal susah hafal terus uh, selain itu juga saya uh, ini apa uh, ingin juga memperkenalkan diri bahwa ini loh aku tuh punya lagu dan dan apa di kampus itu kan ada jurusan seni musik seni tari seni rupa dan semuanya berkenaan dengan kekaryaan yeah. Jadi kenapa harus bawain lagu orang kalau misalnya engkau sendiri bisa bawain lagu sendiri uh, bahkan lukisan pun kan nggak ada nggak ada yang ditiru ya yeah. <laughs> lukisan ditiru ada juga tapi kan cuma produksi cuma buat buat yeah. jualan tapi kalau untuk yang karya-karya uh, idealis pasti harus karya-karya yang yang sendiri dan dan aku udah dari dulu itu dan aku sangat peduli pada ini loh dari sejak kuliah saya tuh sangat peduli pada ini dokumentasi Dokumentasi jadi Dok eh, Ada ide sedikit saya tulis Ada ide sedikit saya rekam Harsi iya, ya. Bahkan sampai hari ini di excellent hadis saya tuh Masih ada tuh lagu-lagu saya yang saya bikin 2005, 2000, 2000, masih ada Dan direkam dalam dalam apa? dalam alat rekam yang minimalis gitu Yang seadanya pada zaman oh, ya, itu <laughs> nah juga direkam pakai tape decknya rekam gitu ya record itu jaman-jaman itu juga aku pernah ngalamin dan saya sangat peduli pada itu uh, pada dokumentasi karena nggak tahu juga ya saya seneng saya seneng sesuatu yang yang memorable gitu jadi oh ini lagu ini tuh aku bikin saat itu jadi saat mendengarkan lagu itu sendiri itu oh Ini aku bikin di kelas ini itu. Rasanya uh, masih kebaya ada. Kebayang. Ada, uh, uh, ada feel ke situ. Dan kalau misalnya uh, buahnya ya buahnya ada. Buah dari peduli pada dokumentasi itu kayak misalnya kayak tadi kan Zaki nyanyi lagu apa? Kasmaran itu. Hmm? Uh, yang jazz syair itu itu saya bikinnya 2000 2017 kalau jazznya ya. Ya kalau dia rilisnya 2017, hmm. tapi <coughs> saya bikinnya 2007 atau 2006, gitu. tapi masih ada filenya. Karena masih ada filenya, begitu uh, label minta, Panji aku mau perlu lagu, ini penyanyinya. Cukup tuh tinggal bongkar-bongkar dokumentasi kita, jadi nggak susah-susah. Soalnya <coughs> kalau Jaki bilang lagu Kasmaran, kok uh, bukan rasanya Kang Panji yang Jaki kenal. karena kita kenal di saat kang panji pada saat sekarang ya hmm. mungkin lagu kasmaran joki nggak pernah ngebayangin seorang hmm. eh, kang panji gitu kasmaran wow. wow kayak ya jauh banget ke masa lalu kalau yang ya, jaga rasain ya. mungkin itu ya jadi kan, kan ada gini nih jadi seniman itu bebas kok mau mau membiayain hidupnya kayak gimana sih kayak misalnya Bapak Avandi maestro lukis itu, yeah. beliau kalau melukis natural jagoan, <tuh> jagoan. Kalau nu uh, melukis realis jago banget. Kayak almarhum Jehan juga. Uh, kalau melukis uh, uh, foto yang natural, natural, realis gitu jago banget. Tapi saat uh, menjadi ciri yang lukisannya dia, dia nggak melukis natural. Dia nggak melukis dia melukis abstrak sesuatu yang yang beda dari itu nah, itu untuk sekedar cari uang nah sa sama aku juga jadi lagu-lagu lagu-lagunya lagu Panji adalah lagu-lagu yang 2015 ke sini mm -hmm. nah, tapi untuk cari uang untuk untuk apa untuk menghidupi keluarga menghidupi diri sendiri bikin aja lagu yang pop yang jadi uh, harus ada apa harus ada tambang yang lainnya untuk untuk apa untuk cari kasabnya gitu nah, dan bisa manis Ma mengerem apa ya sebutnya ya, ngejaga idealis kita, e menurunkan idealis kita untuk membuat karya-karya lain yang untuk dijual, iya. uh, kasarnya uh, kayak uh, gitu uh, ya. Iya. Untuk untuk bikin karya yang enggak yang terlalu berat, yang easy listening, yang semua orang bisa terima, kalau lagu-lagu saya ke kesini kan cenderung apa musikalitasnya juga nggak terlalu tinggi gitu, cuman gitar, vokal, gitar, vokal. Dan lebih me, lebih menitik beratkan ke lirik, lirik yang nggak ada niatan apa apa, pokoknya lagu itu aku punya rilis di Indonesia itu, <laughs> jadi uh, dan semuanya juga dari 2000, 2020 itu yang rilis album juga banyaknya demo karena uh, jadi kalau misalnya misalnya Warner, Warner atau Sony misalnya, Panji aku perlu lagu buat Uh, lebaran uh, dua bulan ke depan. Yeah. Aku bikinnya selalu pakai gitar vokal gitar, vokal. dan direkam bahkan mungkin pakai handphone aja. Pakai Garage Band atau pakai kalau misalnya ada rezeki sedikit bisa sempet ke studio ya studio. Dan cuman gitar vokal gitar vokal. Gitar. Nah, jadi yang rilis lagu saya ya gitar vokal gitar vokal. Makanya disebutnya demo version juga kan kalau teman-teman lihat nih di platform digital pasti misalnya perahmen perahu dalam kurung demo version karena masih ada suara metronom tok tok, tok oh. gitu masih ada terus yang inti lambung juga itu malah nggak pakai metronom aku nyanyi aja sekedarnya gitu tapi ya jujur kalau jaki penikmat lagu-lagunya kang panji jaki bukan penikmat yang mendengarkan demo version entah atau versi recordnya jaki adalah penikmat yang kang panji di saat menyanyi live nya Jaki ya, lebih menikmati banget karena rasa apa yang, yang dipe, ingin disampaikan Kang Panji melalui lirik, melalui lagunya itu lebih dapat banget Kalau gitu. kata Jaki ya pas di saat live, Wah, di luar ada editing dan lain-lain kalau live itu kerasa banget hmm. Jujur Jaki bukan orang yang kenal Kang Panji dari lama, <coughs> Jaki mengagumi beliau karena kemarin-kemarin kita sempat ketemu itu karena ada project program musik juga ya. Nah semenjak saat itu Jagger suka banget dengan karya-karya Kang panji. Kalau Jagger tarik jauh ke belakang. Dari Kang Panji menyinggung Dari SMA pun udah berkesenian tidak sebutnya berkesenian trigger apa sih yang membuat Kang Panji uh, suka dengan dunia seni? mungkin pada zaman itu kesenian bukan hal yang menjadi pilihan banyak orang hmm. ya kalau jeki bilang ya ya karena saya lihat ada kakak-kakak kelas aja kakak-kakak kelas yang duluan jadi dia datang ke kampus ke sekolah SMA satu gitu ada yang ITB terus ada yang jurusan teater terus ada yang kuliah di Unpad terus ikut teater jadi mereka sharing oh asik banget dunia itu gitu mulai dari situ saya suka teater dulu hmm. jadi ikut teater terus mulai mulai baca baca naskah gitu meskipun selama SMA nggak ada satu naskah pun yang di, dipentaskan gitu ya tapi seenggaknya kan ada ada oleh-oleh baca naskah nah, ya baca puisi terus nonton teater juga gitu jadi oh asik juga dunia ini gitu dan dan beda dengan uh, nyanyi nyanyi saya baru-baru aja juga nggak hmm. terlalu nyisa ya sebenarnya soalnya kan dari SMA aja udah punya grup akapela sebutlah boy band akapela belarinya yeah. jatuhnya kan boy band kan kalau itu jadi dulu itu kami satu-satunya band satu-satunya boys band lokal Bandung yang yang isi reguler di kafe dan akapela hmm. jadi dulu Kintamani itu uh, ada Mat Beetle ada yeah. Wahdah, ada apa gitu ya banyak band-band dulu gitu senior Nah, kami akapela dulu nggak ah, ada musik gini aja syurup shuby gitu itu karena ketidakmampuan atau emang berbeda tidak ngajadi konsep itu, waktu itu masih booming ini boy's II Man. Oh, iya si. dulu masih ada boy's iya, si. tune still of the night terus tiba-tiba ada temen yang suka dia suka aku suka dia suka juga berempat gitu cobain ya ayo, ayo cobain bagi-bagi suara bagi-bagi sendiri belajar sendiri gitu Seru, dan jadi artis beneran. Akhirnya Junior Arif tuh jadi artis beneran. Sempet pakai lagu saya juga. Terus lagu rapuh tuh. Huh? kita tahu... Adadada. Ya, itu tahun berapa saya lupa. Terus bawa soulmate. Bawa soulmate tuh jadi, sampai hari ini dia jadi vokal director paling dicari oleh penyanyi-penyanyi di Indonesia zaman sekarang. Ya? Raisa, Afgan, semuanya besutanya beliau siapa lagi e, Rika Ruslan siapa lagi banyak artis-artis muda hmm, yang yang sekarang tuh di, di asuhnya, di directnya vokalnya sama Boe Jadi mm. <laughs> makin menarik sih zaman SMA udah suka dan memutuskan terus uh, di dunia kesenian ada masalah nggak sih di dalam rumah Iya karena kalau kalo, di rumah Oh, bapak aja sih paling bapak pengennya aku jadi eh, kuliah jurusan teknokrat gitu terus wow. jurusan metalurgi gitu wow teknik oh, iya. sekali ya, bapaknya teknik. emang bapak eh, dulu eh, basicnya apa kalau orang tua nggak beliau nggak kuliah nggak dia be, be, dia bekerja aja dia pedagang onderdil ibu saya guru tapi Setu, pengen anaknya sebagai teknik Uh, jebolan jadi teknik udah juga. daftar juga dan uh, keterima juga cuman gak diambil karena aku lebih suka Yang seni rupa uh, Terjadi apa di rumah Gak ada nggak ada uh, kami, uh, keluarga kami uh, alhamdulillah sih dia cukup demokratis gitu ya. jadi terserah anaknya mau jadi sampai karena nggak terima awal, tahun pertama nggak keterima di seni rupa tuh saya terus belajar seni rupa selama setahun hmm? untuk masuk tahun berikutnya dan akhirnya masuk jadi kekeh pengen sendiri pak. Jadi dapatnya uji. Termasuk yang beruntung karena orang tua walaupun tidak awalnya tidak menyetujui tapi tetap mendukung dukung aja oh, ya. Iya. TV kalau orang tua yang akhirnya adik-adik saya juga sendiri juga. Jadi ibu saya punya di rumah tuh ada tiga anak. Saya tuh adik saya dua, dua-duanya sendiri lupa. Tiga-tiganya kami tiga-tiga sendiri lupa. Jadi tersangka utama. <laughs> jadi rumah jadi tersangka utama. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> I, karena kan saya masuk kuliah duluan terus cuka saya bawa juga ke ada ke pasar seni ikut nih membalukis lukis apa gitu ke so, adik-adik saya hmm. tuh mereka ikut dan menang gitu lukisan jadi mereka tuh Hah, ikutan sederu jadi seni rupa dua duanya Yang satu hmm. seni patung, yang satu seni lukis ITB. Seni murni dua-duanya. Nah, seni murni dua ya. Wow. Walaupun di keluarga nggak ada yang e, sebutnya darah seniman, malah ini darah pertama Berarti e, langsung menjalarnya e, cepat ya. E, bahaya banget ini, bahaya, bahaya, banget racunnya, racunnya langsung menjalar. Saya lebih, e, cuman saya yang, yang, yang ke musik, yang, yang bikin lagu lah gitu. Tapi sampai sekarang kegiatan kesenian seni rupanya masih dijalanin sama kamu? Saya enggak. enggak. Sama, sama sekali nggak menggambar selalu lupa Tapi kalau menggaris-garis cuma sekedar menggaris sih. Padahal dulu itu sempat di UPI dan STSI yang sekarang uh, ISBI uh, uh, uh. yang dulu ISI. Uh, eh, Asti, eh, ASTI, ASTI, ASTI. Enggak uh. dijalanin. Uh, uh. Dulu padahal udah menyebrang ya asalnya uh, uh. bermusik jadi akapela boys, uh, uh. asing akhirnya jadi akapela boys, tiba tibanya berangkat seni rupa dan sekarang balik Musik lagi ke bermusik. Ya. Itu Gimana sih perpindahan itu? Perpindahannya ya.. Mungkin karena kegemaran ya Jadi.. Uh, jadi.. Di keluarga saya itu uh, Apa yang engkau sukai ya kerjain aja gitu nah Saat itu kan saya suka anu ya, dikerjain Kamu suka anu ditelatenin sama ibu saya, sama bapak saya gitu Jadi.. nggak ada halangan apapun gitu Saya saya nyaris nggak ada rintangan bahkan saat sekolah saat sekolah apa uh, nggak nggak nyambung gitu ya <laughs> terus kamu kan seni rupa tapi kok bikin lagu terus kok perform terus gitu saya <laughs> ini juga alangkah indahnya emang ya, ya, ya termasuk jaki bukan orang yang hidup dari keluarga yang siap oh, apalagi dengan pilihan jaki juga di dunia kesenian bukan hal yang mudah Pokoknya jadi senang banget untuk uh, ngedengar cerita-cerita dari senior atau dari teman-teman yang orang tuanya se mendukung itu Gitu itu ha hadiah yang sangat indah lah kalau kata jagi ya Protes mah ada dong cuman ya ya lobbynya aja Lobby berarti kan lobby itu dengan pembuktian pembuktian apa sih ya, yang dilakukan ya. sama Kang Panji pada zaman itu ya Ya yang penting yang penting bagi ibu saya tuh enggak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 Oke mungkin harapan ayah saya satu-satunya adik saya yang paling hmm, mau teknik lah, teknik listrik atau teknik apa. <laughs> enggak enggak. Seni, seni lukis juga ITB. Berat ya, berat ya. Di rumah <laughs> tuh ya ada lukisan, ya ada patung, ya ada kertas-kertas segala. Tapi macam. malah berwarna banget ya isi rumah pada zaman ah. itu ya. Dimana ada musik, ada seni patung, ada seni lukis. Hmm indah nah, banget sih ya. kayak masuk berarti kalau bertamu ke rumah itu pada zaman itu kayak masuk galeri kecil gitu ya seru aduh hal yang sulit zaman dulu oh. <laughs> karena yang uh, masalah zaman dulu itu uh, yang kita tahu bahwa referensi orang tua zaman dulu itu tidak semudah sekarang ya jadi banyak uh, pernyataan pasti jadi, jadi seniman jadi apa kayak jadi kemarin ngobrol sama Wangi Orang duanya pun sempat ada keluar kata-kata. Kalau ngambil seni, ntar madesu. Kalau zaman ya. dulu kan ada bahasanya madesu, masa depan suram. Ya. Kamu mau cari makan gimana? Itu kan selalu terlontar pada orang tua orang tua zaman dulu. Makanya. Wah seneng banget ngelihat keluarga kang Panji. Ya. <laughs> seneng banget. Ya. Nah, kalau berkesenian itu benar-benar tulus, benar-benar ingin berkesenian tanpa memikirkan uh, mencari uang dong pada zaman dulu. ya ada masa-masa itu juga jadi masa-masa uh, masa-masa muda idealis jadi wow uh, apa pengen pengen berkarya tuh uh, berkarya murni yang meskipun <coughs> meskipun aku di, mau dicetak jadi guru ya dulu gitu tapi tetap aja karyanya mah karya murni, nah, senangnya seni murni Uh, gitu ya Tapi akhirnya ya Karena banyak dialog sama senior Dialog sama guru Dialog sama dosen-dosen Jadi saya tuh dulu ya Ini cerita saya Kenakalan saya Jadi saya kuliah di UPI Tapi suka juga kuliah Di ITB Terus di STC Terus di UNPAS juga Cuman pengen ikut seramanya Jadi di, di ITB itu ada dosen Pak Maman itu kalau nggak salah dia sejarah saya lupa dan saya lupa terus Pak saya boleh ikut ceramahmu di kelas boleh kamu dari mana dari UPI gitu jadi saya banyak kawan itu memang dari dari dulu tuh memang nggak kalau sekarang kan agak susah begitu ya tapi kalau dulu tuh kayak kayak ke STC itu Pak siapa ya kelas beliau Pak aku mau ikut kelas Anda kamu dari mana dari ikip dulu hmm? ikip semester berapa ya, Udah, ayo ikut ya silakan aja jadi emang berbekal keingintahuan ya kang iya. orang pengen, yang pengen pengen kaya aja pengen kaya pengen punya pengetahuan yang yang beda aja yang enggak nggak mungkin nggak saya dapat di kampus ikip dulu mungkin ya tapi saya dapatnya di teman-teman itb teman-teman stis dulu mah stis ada yang desain kan stis mah yang desain hmm. kalau memutuskan ngambil kepu uh, ngambil keputusan bahwa oke okay, uh, kayaknya di sini deh saya bisa ya bisa dibilang yang jakis selalu bilang bahwa <tuh> kehidupan dan sumber kehidupan saya di musik hmm. itu kapan kepikirannya nggak pernah dipikirin nggak pernah dipikirin jadi uh, dulu tuh uh, saya memang masih tetap punya band terus uh, uh, terus saya tuh uh, termasuk yang aku tidak takut karyaku dicontek orang terus aku tidak takut Meskipun pernah kejadian juga, dan gondok juga. <tuh> bete juga. Ada, ada bete juga, tapi... <tuh> kan karena prinsipnya <tuh> udah gitu, ya apa, apa Kenapa ada prinsip itu? Ya, siapa tahu itu memang rezekinya dia, cuman melalui saya. Gitu, jadi... Mungkin dia nggak punya ide. Misalnya dia kaya dari karya saya. Oh berarti mungkin dia dari situ bisa menghidupi banyak orang. Ya, diikhlaskan saja. <tuh> uh, saya tidak takut dicontek orang gitu karena tuh nggak ada original juga original apa sih gitu, Iy... ya, gitu. saya juga iya, sih saya, saya cuman makanya saya lebih suka disebut komposer ketimbang pencipta, pencipta. lagu mm. kalau pencipta kan ada saya nggak nyiptain juga kata-kata iya. dalam lagu saya nggak nyiptain juga saya cuma mengkompos apa yang ada gitu atau penulis mungkin ya penulis ya, penulis bisa lebih soalnya kalau pencipta ya pencipta. termasuk Jagi pun sama sih agak sedikit ta, gimana ya bahasa pencipta itu terlalu besar sih hmm. untuk kita berubah ya gitu untuk kita sebagai manusia gitu ya. disebut ke, pencipta itu Saya sangat lebih suka disebut komponis atau komposer atau yang tukang komposisi gitulah yang memadu padankan ya. Ya. ya hebat ya Jagi Iya, uh, Oh ya, kan nyambung lagi nanti, lupa. Uh, jadi, mak kenapa aku nggak suka di eh, apa oh, tidak takut ditiru? Karya aku mau ditiru, mau dipakai orang, mangga gitu. Makanya begitu selesai bikin demo, padahal demonya tuh bikinnya bayar loh, bayar. Misalnya aku punya uang ke studio untuk recording dan lain-lain kan? Atau punya teman-teman komp uh, punya komputer yang memadai ikut rekaman dong di tempat dulu Nah, dari situ lagunya tuh aku bagiin, aku bagiin aja gitu, aku bagiin ke teman, nih kamu dengerin deh, kamu dengerin deh, kamu dengerin, kamu dengerin, karya nah, aku nanti kamu kritik ya, nah, jadi saya juga, nah ini buat mungkin buat temen teman muda, uh, saya kalau saya ya kalau saya, saya itu sangat terbuka pada uh, kritik, jadi kalau misalnya cuman sekedar dipuji oh bagus keren itu oh, mungkin bisa jadi bener keren mungkin bisa iya. jadi bener uh, atau kalau hanya nggak enak uh, <laughs> tapi aku le akan lebih suka kalau yang ini lebih bagus diginiin loh yeah, itu ada-ada ada kayak gitu nah, saya saya sangat suka kalau ada teman yang diperdengarkan lagu saya terus dia mengkritisinya dengan pengetahuannya dia nah dari situ karena saya suka bagi-bagi sampailah ke Malaysia sih. Lagu-lagu itu sampai di Malaysia. Jadi didengerin setelah sama label sana. Ini siapanya nih? Katanya ini teman saya di Bandung. Gitu. Oke, okay. kita berangkat ke Bandung. Di Bandung, malah orang Malaysia-nya yang datang ke sini. Uh, mereka datang ke Bandung, terus lihat saya, "Panji, kamu bisa nggak uh, nge-band?" Oh, saya cari-cari teman, cari sahabat-sahabat saya yang dekat-dekat oh. aja. Band nya bagus yang memang bagus. Dapat terus akhirnya kami kontrak sign dengan itu KRU dulu. Itu uh, pindah semuanya ke sana. nggak pindah tapi ada pekerjaanlah hmm. di rekam 10 lagu. Oang Panji bikin 10 lagu. Nah, itu karena saya suka uh, senang dokumentasi, kami nggak terlalu sulit bikin lagu. Jadi lagunya lagu-lagu yang tabungannya aja. udah ada. Tabungannya udah ada. Jadi cepat banget proses kami tuh. Selesai recordingnya di Bandung juga. Habis itu, uh, Pak Anji, uh, kita ke Malaysia untuk promo untuk video shoot atau apa gitu. Kami ke Malaysia berlima. Berlima tambah recording lagi. Panji lagu ini kurang kurang, kurang oke okay nih dua lagu ini. Hmm. Saya, saya nulis bikin 10 lagu tuh. Ada dua lagu yang kayaknya kurang nih. Kamu masih uh, ada stok gak? ada sih, tapi saya mau bikin baru aja, kata saya, mm -hmm. bikin saat itu juga dan jadi dua lagu, eh malah itunya yang meledak, lagu itu yang dua lagu itu ya, itu dua yang... lagu yang saya bikin di sana, padahal itu lagunya tuh uh, lagu campuran, jadi saya punya tiga lagu yang nggak selesai selesai, terus saya satu ini, judulnya <laughs> tuh lagunya nge-hits banget masa itu ya, judulnya delapan hari seminggu, terus uh, yang bahkan yang satu lagi tuh uh, dialah aku itu jadi soundtrack film besar di Malaysia, uh, di Malaysia, dan sampai sampai ada sekuelnya itu masih pakai lagu saya juga di sini, di Malaysia tuh nah, bertahan 3 tahun sama ke Arif tiga 4 tahun itu selesai uh, resign terus nganggur beberapa bulan gitu nggak itu mungkin terus kan orang-orang cari gitu ya kalau kebutuhan lagu kan terus terus yeah. mereka ada artis Oh panji udah nggak sama kayak Ari kita ambil. Nah ini saya ke Malaysia lagi sendiri. sendiri karena saya penulis lagunya aja. Jadi sampai hari ini saya di hire oleh Sony itu, dikontrak sebagai penulis lagu bukan artis. Jadi makanya teman-teman tuh uh, kalau denger lagu kenapa lagunya Panji yang, yang sekarang saya, yang maksudnya yang aku sendiri gitu nggak ada promo nggak ada apa karena aku memang bukan enggak Gak di bawah under label Sony Saya cuma penulis lagu aja Resign dan jadi penulis lagu di Sony Malaysia hmm. Hmm. Sampai sekarang itu Iya sampai sekarang Berarti dari tahun? 2009 Ke Sony itu? Iya di Sony 2009 akhir uh, Sampai hari ini Kalau uh, maksud JG, uh. Uh, kok uh, Kenapa ya? Uh, gimana ya nanyainnya? <laughs> laku di Malaysia, tanding musik Malaysia tapi e, kenapa nggak coba yang di Indonesia sendiri, apa sih bedanya persaingannya hmm, enggak, karena, atau apa? Karena, karena saya pertamanya di Malaysia, bahkan disangkanya orang Malaysia saya jadi waktu, waktu Jesayat itu juga, tuh ada Nindi selain Jesayat ya, hmm. selain Jesayat itu ada Nindi, ada Jesayat, terus ada Novita Dewi aku mau pakai lagu ini nih Oh ini punya, punya Sony Malaysia Kata Sony sini ya iya. Ini punya Sony Malaysia publishing sana Oke okay, mereka berkirim surat Terus Sony bilang Ya itu uh, songwriternya di bawah naungan kami Tapi dia orang Bandung kok <laughs> <laughs> gitu, jadi, dia. jadi mereka balik lagi ke sini terus Manggil saya, Panji kamu orang Bandung iya. Aduh kami berbulan-bulan cari kamu Jadi ya apapun yang terjadi di kehidupan kamu ya. Laidit flow aja maksudnya ngalir gitu aja ya. Iya kan gimana yang penting mah eh, penghadapannya lah, penghadapan, penghadapan diri kita, wajah kita itu bekerja untuk apa gitu, tahu gitu loh gitu. Kalau kalau misalnya eh, kayak contohnya prinsip aja, prinsip itu harus dipegang teguh bahkan meskipun prinsipnya itu cuman sekedar main-main ya. Yeah. Misalnya gini. Aku tidak akan menuliskan kata dalam laguku yang aku enggak ngerti artinya. Kayak gitu. Jadi kalau lu enggak ngerti maksudnya, tapi kata itu bagus, oh, keren, keren dan kekinian mungkin, terus dapat banget. Tapi enggak ngerti artinya, jangan ditulis. E, jangan coba-coba nulis sebelum betul-betul tahu. Ya, sejak itu tuh di lagu saya tuh sedikit sekali yang pakai kata jiwa-jiwa. Nggak ada lah, bisa saya Pakai kata jiwa dengan gagah berani Saya menulis hmm. <laughs> kata jiwa gitu Akhirnya tahun 2015 Saya punya pengetahuan Tentang jiwa itu apa Apa bedanya sama ruh Apa bedanya sama raga Gitu Hawa nafsu apa Syahwat apa gitu Udah tahu jiwa oke okay, Untuk menghormati pengetahuan itu Saya jadi uh, apa Pakai kata jiwa itu di jadi, jadi judul lagu terus jadi kalimat pertama itu jiwaku sekuntum gitu jiwaku itu. sekuntum oh, itu. Bunga itu untuk rasa hormat saya atas pengetahuan itu jadi aku oke okay, ini jiwa tuh ini nih dua wow, paham bener udah, uh, udah dapet nih ilmunya udah dapat jadi mau ditulisin atau dinyanyiin pun udah pede uh, uh, udah siap bertanggung jawab kemana, uh. <laughs> udah siap bertanggung jawab ya kalau jadi malah Jackie jadi nanyain di saat hidup mengalir begitu aja, ya maksudnya bukan begitu aja ya, e, gimana ya? Cuman yang jadi pengen nanyain sel selalu ada perencanaan nggak sih di hidup Bang Panji? nggak ada. Kalau saya tapi mungkin bukan untuk untuk dicontoh, bukan untuk dicontoh. Kalau kalau bagian ini bukan untuk dicontoh, karena karena merencanakan um, adalah bagian dari ikhtiar. Iya perencanaan itu. Hmm, kalau saya tuh rencananya nggak pernah nggak pernah apa, apa ya nggak pernah jangka panjang gitu. Gak, jadi ini aku aku sukai hal ini. Mungkin ini bisa jadi nanti. cuma segitu aja. Nggak ditulis, nggak dirancang. Kalau teman-teman muda sekarang kan mungkin lebih lebih seneng ya seneng meran, dirancang hmm. dulu gimana supaya nggak nggak jadi rugi bandar misalnya tapi mm. kalau uh, saya mungkin bukan bukan satu figur yang di yang bisa di, jadi contoh itu saya karena saya cuma mengerjakan apa yang paling uh, mudah saya kerjain itu aja oh, jadi so. saya ngerjanya bikin lagu uh, bikin lagu saya nggak mau kerja kerja lain meskipun saya suka suka fotografi suka pengen jadi aktor juga pak kadang pengen nih jadi aktor gitu pengen jadi uh, aktor bukan aktor film tapi mungkin aktor teater di panggung itu juga pengen juga tapi uh, bukan itu yang dimudahkan kelihatannya saya dimudahkan nih, bikin lirik bikin lagu gitu soalnya ya kenapa emang benar bukan untuk ditiru karena jadi pun kenapa kita harus berencana karena kita Jaki yakin Jaki bukan orang yang seberuntung Kang Panji, gitu ya maksudnya. Ya jalurnya <laughs> udah ada dan emang untungnya uh, uh, di jalur itu itu bener-bener aman dan nyaman untuk Kang Panji. Ga selalu setiap orang punya kemampuan seperti itu kan. Kenapa kita harus berencana? Kalau kata lagu dia dan itu, kalau nggak sesuai rencana, nggak kayak doa ya jangan kecewa iya. Rencanain lagi. Rencanain gitu. lagi. Nikmatin prosesnya. Iya. Karena ya, rencana itu adalah yang ngebuat kita bergerak. Ya, kalau kata Jackie, ya. dengan adanya rencana, kita bisa bergerak, kita bisa memulai sesuatu. Soalnya, kalau nggak jadi rencana itu, nggak jadi apa-apa atau nggak digerakkan, nggak dimulai, itu malah menjadi sesuatu yang kosong. Oh, oh, ya. oh, ya. Kadang juga malah, dengan ada juga orang yang rencananya kuat, bikin rencana-rencana, rencana, tapi nggak dijalani. Ya. Itu kan yang... Terbasalah salah sih yang namanya ya hidup, ya pokoknya nyamannya kita di mana deh yang nyamannya kita ngejalanin apa. Ya Jaki juga kaget ya Jaki kan baca-baca sedikit tentang Kang Panji bahwa dikirain Jaki sekompleks apa gitu bisa jadi penulis lagu di Malaysia, malah Kang Panji termasuk orang yang pernah dapat penghargaan malah di Singapura ya. Uh, lagunya itu yang dibawain sama Alvin, terus. siapa gitu? Alif, Alif, Alif, Ajis. Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, itu <laughs> ya, Alif, itu Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, kan Alif, Alif, Alif, Alif, bertumbuh dewasa dan lain-lain pola ke anak sendiri kayak gimana kang Panji? Oh kan, kang Panji aja santai itu gitu. eh. <laughs> Ya anak-anakku juga ya santai juga. Jadi nggak uh, pernah saya paksain juga dia mau apa gitu. Uh, kalau saya mengarahkan ya ya ada tapi kalau memaksakan mereka harus melakukan sesuatu sesuai keinginan saya gitu uh, nggak juga. Jadi takut. Nanti kayak kayak dulu saya gitu, saya kan pernah diminta untuk jadi teknokrat atau teknik apa, tapi kan aku nggak suka hmm. gitu. Ya, aku sebenarnya lebih nggak mau juga. Ya anak-anakku juga nggak pernah saya paksa untuk oh, ada gitar di rumah, ada alat musik, tapi hmm, kalau dia mau, pasti dia pegang. Kalau dia suka, pasti dia mau belajar, itu aja. Nah, sampai sejauh ini cuman sang hawa aja, nonon aja yang, hmm. yang mau nyanyi gitu anak saya yang pertama yang kedua ketiga nggak nggak terlalu nggak nggak nggak apa nggak punya intent khusus gitu ke musik itu nggak belum kepincut nah, Asyik, belum ke tapi dengerin lagu aja mereka suka uh, itu masa lalunya kalau sekarang apa sih yang lagi dikerjain sama kamu? saya masih bikin lagu jadi uh, kalau kamu bekerja sebagai penulis lagu yang nggak ada alasan untuk tidak menulis lagu jadi lagunya eh, lagunya tuh nggak harus jadi lagu yang penting tapi yang terus bikin lagu aja terus gitu kita nggak pernah tahu yang saya bilang tadi pertama aku nggak pernah tahu laguku ini akan yang laku siapa, yang mana yang laku mana tapi bikin aja terus bikin lagu karena lagu anak-anak bukan kan saya bikin lagu saya pernah ikut itu ojol terus ikut komunitas ojol saya bikin lagunya gitu jadi ke, kemana pun, saya pasti bikin lagu saya ngajar di SMP Al Kahusar mereka belum punya himne belum punya mars aku bikin gitu jadi tuh, uh, ada temen yang buka kafe uh, dia punya produk kopi gitu udah punya single belum ini aku bikinin bikin gitu nih. jadi uh, terus apa terus bikin lagu ya bulan <laughs> ya Ya, apa ya? <laughs> Berarti emang, lebih ke mau dijualnya kapan, mau lakunya yeah. kapan Karena pekerjaan Kang Panji penulis lagunya, bikin hmm. terus okay. ya? Kalau okay. misalnya, kayak ini sekarang misalnya, bikin lagu-lagu yang yang misalnya yang memang genre saya cuman gitar, vokal Terus saya suka nilai-nilai yang agak religi, yang agak spiritual gitu ya ya nah, itu juga aku kerjain juga ya nggak nggak pernah ngoyong gitu nggak pernah nih laku ini bagus susah aja Se, sedikasihnya gitu kok begini. bisa ya, jadi bukan orang yang bisa kayak gitu kadang menggebu gebu kadang sedown dulu naik lagi ya terlalu drastinya cepat banget gitu makanya Bang ngedenger kang Panji Selesai flow ini kok sirik ya? Kok sirik ya? <laughs> Sekarang kalau tadi yang menjadi cerita tentang lagu-lagu yang eh, Kang Panji untuk Kang Panji ya, jadi denger syarat banget tentang Kang Panji dan Tuhan gitu. Mungkin jadi itu perantara. Kang Panji menj menjadikan lagu-lagu itu sebagai perantara. Bener gak sih, dan kenapa sih? ya kan saya orang yang beragama jadi <laughs> punya Tuhan jadi kalau dipersembahkan segala sesuatu ya karena saya muslim ya jadi saya lihat di agama Islam itu kan semua kegiatan ada doanya iya. mau minum mau makan mau tidur ke kamar mandi pun ada kamar mandi mau ngaca mau naik angkot mau naik pesawat <laughs> terus mau bercampur dengan pasangan iya. itu ada doanya. Jadi eh uh, agama yang saya anut ini uh, agama yang paling masuk akal kan? Dia uh, ada, ada, ada sisi penghambaan. Jadi kenapa aku harus baca doa ya? Karena kamu menghamba, iya. kamu sahaya, kamu kamu makhluk aku gitu. Dan untuk dan untuk Ya, ya kayak tahun 2015 itu ya saya baru kenal itulah kata jiwa itu saya ngerti jadi eh, diperkenankan untuk ikut kelas serambi suluk gitu hmm. di para marta itu tahun dua tahun tiga tahun kok terus terusan enak gitu ngaji itu apa mengulas tentang jiwa tentang apa gitu ya dari situ Oh oke okay. kayaknya itu dan mengalir aja hmm, jadi kan saya kayak yang tadi saya bilang saya mengerjakan apa yang saya sukai gitu itu saat itu ilmunya tuh saya diperkasi pengetahuan tentang jiwa yang bikin lagu tentang jiwa nggak hmm. <laughs> jauh-jauh dari situ terus begitu ada pengetahuan tentang kematian jadi lagu tentang kematian gitu jadi eh sesederhana itu kalau misalnya Kok bisa sih kepikiran, aku bahkan nggak mikirin, aku bahkan nggak mikirin, itu jadi ada pengetahuan tentang itu, tulis, tulis, rekam, tulis, rekam, ya akhirnya jadi sendiri, gitu, karena yang paling mudah dikerjakan gitu, yang dia nggak ada perlawanan gitu, kayak, kayak apa ya, misalnya sesuatu ini, kalau ini dijatuhkan gitu, dia kan nggak ada perlawanan, nah pekerjaan tuh harusnya seperti itu, jadi, wow, analogi yang berah. <laughs> jadi pekerjaan kalau dia tidak melawan, itu memang pekerjaan. Harus ringan itu? Gak harus ringan itu, gak ada perlawanan. Gak ada beban? Gak ada beban, gak ada harus lagu ini harus jadi. Oh, lagu ini harus, uh, harus dirangi ini sama ini. Ya. Gak ada kayak kerjakan aja yang aku bisa kerjakan hari ini, gitu. Nggak, nggak nggak punya mimpi lagu ini oh mungkin akan dibawain sama ini enggak ada juga dikerjain aja terus selama ini kan yang nyanyiin aku juga eh berarti ya masih aku yang nyanyi gitu kalau nanti misalnya ada yang pengen nyanyiin ya silahkan aja coba aja udah ada di udah ada yang nyoba tuh Tuhan sendiri Opik terus sama ica gitu kan hmm. bikin lagu-lagu kan saya tuh dan mereka keren banget gitu bikinnya nonton di YouTube-nya gitu, hmm. alhamdulillah. Ya gitu, jadi sesuatu yang saya kerjakan tuh yang nggak ada perlawanan, gitu. Nggak ada beban, nggak ada apa, itu berarti bisa jadi, jadi kalau misalnya apa itu amal soleh, amal soleh adalah amal yang saat dikerjakan kau tidak keberatan. Itu. Sekian pengajian kita. Gitu. <laughs> Maksudnya sesuatu yang, ya Jaki benar juga ya, walaupun terkesan berat dan terkesan nggak eh, mungkin. Cuman Jaki menyatakan emang benar sih sebenarnya bahwa apapun yang kita kerjakan dan itu nggak membebani kita, itulah pekerjaan yang, yang sebenarnya kita nyaman di situ. Yeah. Hmm. Jadi penasaran, Pernah punya hasrat gak sih, Kang? Maksudnya, uh, Harus kepengen jadi ini nih? Kepengen itu nih? Yang menggebu banget uh, gitu? Saya dulu pengen jadi drummer. Pengen jadi drummer, terus pengen jadi gitaris yang... Keren gitu, kayak Andriana Betot, kayak... Adit itu hmm. Adit, gitaris aku tuh... Pengen tuh bisa, bisa main gitar selincah itu dan nggak bisa nggak dikasih dan terus uh, waktu ini waktu masih saya kuliah di UPI nih ini kata-kata Harry Udo dan Henry Virgan ada ada dosen aku mau les gitar mas biar kemampuan musik aku nambah nggak boleh sama mereka. jangan di lu mau udah bikin lagu aja mau lagu lu oh, apa uh, routing routing ininya apa kornya uh, ke situ-situ yeah. lagi kunci gitarnya itu-itu lagi gitu yang ter terbatas kemampuan saya gak apa apa lu jangan kursus jangan kursus jangan sekolah musik jadi hilang itu jadi tapi ada benernya juga karena kenapa jadi saya nggak pernah menyesali kenapa aku dulu masuk seni rupa dulu tur malah karirnya malah di musik hmm. karena saat bikin lagu tuh kan yang kalau alang seni rupa kan visual jadi, yeah. jadi gitu saya bikin lagu ya semua udah ada di depan saya udah visual visual udah ada gitu. Jadi hmm. aku tinggal menuliskan itu ada ada ada Temudahan yang kenapa saya dulu masuk sini rupa dulu. Karena orang cenderung rupa kan visual. Iya. Harus ada yang kelihatan, harus ada yang bergerak, harus ada yang move. Harus ada yang berputar, harus ada yang naik, ada yang turun gitu. Begitu juga saat bikin lagi. Jadi saya udah kayak tinggal nulisin aja gitu. Se ngalir itu. Iya. Yaitu, saya, ya itu, saya ter, selalu terbuka untuk hmm, kritik. Gitu. Jadi, kalau misalnya ada lagu, ada lagu saya nyanyiin depan teman gitu, misalnya dia akan mengkritik, ini, bla bla bla, kurang ini. Oh oke, okay, bener juga, nah, kayak gitu. Jadi, saya suka yang timbang yang cuman, oh bagus sekali, bener banget. Cuma, oh, mas Panji, ya. bagus banget. <laughs> nah, kalau... Kemarin sempet ada project dengan anak itu cerita di balik itu kenapa sih ya itu itu lagu juga lagu lama itu saya bikin sembilan tujuh lagu agar agar itu ibuku pandai ya, kalau sayur juara lagu baru hmm. e, mungkin tahun 2014 ribu 2013, kalau agar agar tuh 90-an saya bikin dan sering saya bawain juga dan makanya saya selalu dokumentasi, saya bawain di kalau saya perform meskipun bukan uh, tema anak-anak gitu mm -hmm. acaranya suka saya bawain juga jadi orang-orang kenal dan hari ini ya jadi uh, ada yang dari Mizan tuh tertarik mau jadi lagunya, lirik lagunya dibikin buku mm. nah, terus saya usul karena lagunya juga sudah aku kerjain gimana kalau tunggu lagu ini rilis dulu nanti jadi di bukunya bisa di scan bisa di scan pakai handphone orang tuanya gitu hmm. jadi ada lagunya hmm. gitu jadi terciptalah buku bernyanyi buku bernyanyi jadinya kan biasanya kalau dulu yang pernah ada tuh ball pen yang bisa baca tuh ya. ada yang inget nggak ada yang gitu-gitu ya uh. nah, kalau ini pakai gadget agak modern dikit saya di scan gitu dia akan tertaut ke platform digital hmm. nah, lagu agar-agar atau lagu lain ada lima lagu nanti, jadi mungkin April atau Mei, Juni gitu akan keluar dua lagu lagi. Dua atau tiga buku lagi. Insya Allah kalau lancar. Kenapa baru sekarang gitu? Maksudnya mengeluarkan itu karena emang jalannya baru ada atau ya, emang ada, ada rencana lain? Tadinya mau rilisnya lagunya aja. Kalau rilis lagunya memang udah dikerjain dari tahun kapan gitu. Hmm. Jadi semenjak nonon kelas dua, kelas tiga itu udah aku ajak rekaman anak -anak. dia umur tiga tahun aja udah rekaman anak-anakku juga aku itu, itu, itu, itu. Biar suara biar biar dia kenal suasana studio ya udah nyanyi dan udah direkam jadi begitu eh, dapet ada yang tertarik gimana kalau dibikin lagu dibikin buku gitu oh ya kami juga sudah oke lagunya nggak udah udah siap jadi, ya, udah siap jadi ya dimudahkan aja Yeah, dan cepat sekali prosesnya dengan di buku itu plak-plak-plak-plak-plak kayak gak ini kayak gak ada halangan gitu buku bikin uh, dicetak diedarkan oke okay, cepat sekali begitulah indahnya kehidupan <toy> kalau kita udah tulus mengerjakan apa yang kita kerjakan laganya Padahal belum pernah kerasa kemudahan oh semudah itu ya oh semudah itu ya soalnya jaki termasuk yang ngikutin banget ya kang Panji apalagi anak jaki juga kan ngikutin lagu yang dua lagu itu senang banget sama dua lagu itu ya jaki tahu sedikit tentang apa yang kang Panji kerjain soalnya nah, kalau yang ada hal yang apa ya? ya sebutnya yang belum terlaksana, enggak sih? Yang belum terlaksana tuh kepengen gang manji. Eh, kepengen saya di bidang musik ini. Ini saya pengen ditangani orang, gitu. Saya belum ditangani, ditangani orang dalam orang arti, uh, selama ini kan, saya. Uh, memproduksi musik saya sendiri dan nggak ada taste orang nggak hmm. nggak ada saya pengen mungkin di uh, mungkin digarap oleh uh, kang erwin gutawa atau yofi atau uh, siapapun lah uh, seniman gitu hmm. kalaupun nggak nggak teman-teman seniman senior ya seniman jogja lah atau bandung siapa gitu kang Nui gitu yang yang menggarap saya gitu uh, Sementara kemarin itu udah udah sekali si konser itu yang yang menggarapnya Dori, beliau asistennya Erin Gutawa. Kebetulan ya, hmm. nah, itu kayak gitu. tuh, saya pengen, cuman yang waktu konser itu uh, uh, saya, uh, bagian saya masih dominan juga, masih kuat, masih kuat. Uh, jadi saya pengen betul-betul orang lihat saya gimana terus dikemas oleh orang gitu-gitu. Saya pengen, pengen dapet di direct sama orang karena sebelumnya aku selalu mendirek, selalu produce sendiri gitu. Ah, keinginannya pun aneh ya, orang berlomba-lomba ingin <coughs> menjadi, ya maksudnya pengennya mendirek, pengennya apa? Ini Kang Banji pengennya pengen coba di direk, <coughs> ya, biar ada taste nya dia. Jadi... Dan warna baru juga oh, ya di baru. perjalanan Kang Banji. Yeah. Karena ada taste baru Apalagi zaman sekarang udah musim Udah zamannya banget kolaborasi ya maksudnya yeah. Yang terakhir deh Salat malam diri <laughs> Bukan <laughs> yang, ter, <laughs> yang terakhir itu Ada pesan gak sih buat teman-teman yang pengen Ngejalanin hidup seperti Kang Panji sebagai penulis lagu ya Jadi Berarti nulisnya jadi pak panji sakti penulis lagu komponis atau kom aja. komponis atau penulis lirik dan lagu hmm. atau ya kom komposer lirik dan lagu boleh pesan buat teman-teman yang pengen jadi Pesen, komposer teman-teman uh, harus belajar uh, gimana uh, apa, perputaran royalty jadi banyak teman-teman yang muda yang bandung Bahkan sahabat saya juga ngetop banget, tapi dia nggak dapat apapun dari lagunya. Padahal lagunya ngetop banget di Spotify, di Joox gitu, di Youtube, musik juga. Uh, saya lihat uh, apa banyak sekali orang yang muter lagu dia, hmm. tapi lu dapat nggak? Enggak. enggak. Uh, gitu, jadi teman-teman uh, musisi, teman-teman yang muda maksudnya yang baru baru-baru mau nyemplung gitu, mau bikin lagu gitu saya harapkan teman-teman uh, peduli dan mau cari informasi sebanyak-banyaknya uh, bagaimana seorang seniman itu memperoleh royalti atas pekerjaannya gitu jadi mau fotografi mau video mau musik mau lagu mau puisi mau cerpen mau novel ada royaltinya semuanya bahkan yeah. apalagi lagu ya lagu diputar di cafe aja di restoran karaoke mereka bayar Harusnya bayar. Dan itulah buat teman-teman muda soalnya banyak yang mengeluh aku nggak dapat apa-apa sih <laughs> jadi uh, uh, uh. ya karena uh, rup, apa dia nggak paham jadi asal asal rilis terus pamerin di ke teman-teman di share oh. gitu Aku udah ada di Spotify, oh, iya. aku sudah ada. Viralku di... udah banyak. Woah, Tapi rekening banyak. aku kau ya, <laughs> ya Maksudnya belarnya belajar tentang copyright ya. Ya, belajar jangan ragu-ragu untuk belajar itu. Uh, bahkan meskipun anda seorang indie label sekalipun, itu ada perjalanan si karya kita. Yang, uh, uh, uh. Berarti belajar copyright itu berhubungan dengan hak cipta, publishing. Mm -hmm. Jadi itu membuat kita juga berhati-hati bekerja sama dengan orang. Iya, itu kan kasusnya banyak musisi-musisi kayak gitu, karena ternyata yang mempublish itu salah satu orang, entah manajernya, entah bekas manajernya, dan segala penghasilannya semuanya itu masuk ke akun yang mendaftarkan. Mm -hmm. Biasanya kan kayak gitu, kalau kita nggak ngerti kan biasanya artis-artis atau teman-teman musisi itu Enggak mau pusing gitu, iya. ya. Sekarang, berarti eh, itu bagian dari itu. Sudah saatnya teman-teman juga yang di dunia musisi itu sedikit mau pusing lah. Ya, dikit aja. Yang penting tahu, ya. Yang penting tahu, biar tidak dibodoh-bodohi, hmm. tidak hmm. dimanfaatkan orang lain, itu. Itu. karena kenapa saya cenderung kasih nasihatnya hal itu karena saya hidup. Saya bekerja hanya sebagai seorang penulis lagu, nggak ada kerjaan lain. Dan saya bisa hidup dengan itu. Insya Allah. Wow. Makasih banyak Kang Panji sudah sama menerima sama. aku yang seonggok manusia ini. Seonggok manusia ini makasih banyak ilmunya. Dan semoga kita juga bisa kolaborasi-kolaborasi ah, lagi mm. dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Mm. Kecuali COVID-nya, ya, yang jangan positif. Kegiatan kita aja yang positif, kalau coronanya oh jangan lah. Nah, teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Kita nggak tahu episode berikutnya siapa. Tunggu aja sampai jumpa. Baik, dadah. dadah.